Welcome back to my YouTube channel, of City Official. Ada kesempatan? Welcome back to my YouTube channel, of City Official. Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat konten Magic Chess Mobile Legend. Terima kasih kepada para sahabat-sahabat subscriber Kawan-kawan subscriber Yang sudah mensubscribe channel youtube Lost City Official terima kasih bagi yang belum subscribe youtube channel Lost City Official jangan lupa untuk subscribe like, comment, and share sebanyak-banyaknya mungkin supaya channel-channel youtube Lost City Official bisa membuat suatu konten-konten terbarunya dan untuk jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya teng teng teng teng Teng tong Oke okay guys, kita dipercepat aja ya guys. Gak perlu lama-lama karena lama itu sangatlah berat. Itulah kata 9, Satu sembilan sembilan guys. Jadi jangan nggak usah menunggu lama-lama ya guys. Oke okay, saya percepat aja ya guys biar gak nunggu lama kalau nunggu lama itu selalu gak dapet kepastian guys, aduh sakitnya mantep guys, oh no wah oh, ini guys menang lagi guys aduh Ini waktu Magic Oh Elite satu dan naik mau naik ke Master 5 itu sangatlah membutuhkan sebuah perjuangan perjuangan untuk mendapatkan satu cinta guys aduh aku juga tuh kalah guys. <tuh> Aduh guys menang lagi guys. Ini pas detik-detik mau naik ke master guys, harus Perjuangan yang sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat lah guys. Aduh. Oh. nah ini menang lagi guys pastinya dong siapa dulu akun mobil lainnya macan cuk 17, 10, 20, guys jangan lupa di follow guys ya guys cari aja jancuk 171020 ya guys enggak usah kasih pasti langsung aja jancuk 17 10 20 ya guys biasa guys itu suara-suara bocil-bocil wah ini mah pasti menang lagi guys tuh kan menang lagi guys aduh lawan-lawannya enggak ada darahnya semua guys aduh udah bikin menyakitkan guys wah pastinya ini mau menang lagi guys tuh langsung pada koit semua guys Wah, ini lagi ya pastinya menang dong, nggak ada papanya. Apa Ngelawan saya mah, uh, kecil tuh sampai ininya panas, keluar api guys, karena kehebatan dari Magic Chess saya guys. aduh ini menang guys Oke guys cukup sekian untuk konten kek pada kali ini guys jangan lupa yang belum subscribe YouTube channel wazidavis ya selalu subscribe ya guys Oke enjoy Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh